Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka, bencana, dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, di sini ada sebuah requestan, guys, daripada teman-teman sekalian di Instagram, dan banyak lagi yang belum saya baca, kayaknya. Jadi, di sini ada sebuah video dari Ika Wulan dari channel. Nah, di sini ada judulnya Apa Rasanya Menjadi Pekerja Ilegal dan Kosongan di Malaysia. Oke. Okay. Dan ya, yeah, kalau bisa istilahnya jangan pernah seperti ini, guys, ya. Yeah ilegal ataupun kosongan, tidak punya paspor, tidak punya identitas dan lain sebagainya. Karena saya juga pernah istilahnya punya teman yang demikian, jadi mereka tidak punya paspor, mereka tidak punya kalau di Arab itu igama ya kan, KTP gitu guys. Dan disitu sangat-sangat menyedihkan sekali ketika dia mau pulang, kalau dia mau balik ke Indonesia itu sangat-sangat menyedihkan sekali ya, karena tahapnya yang pertama kalau memang dia tidak bisa istilahnya membuat paspor. Maka di situ dia akan masuk kepada penjara terlebih dahulu, ya kan? Tarhil, kalau tidak sila bahasanya di situ, tarhil masuk di situ di penjara dulu, ya kan? Setelah di penjara, baru dia akan dijadwalkan ke Indonesia seperti itu so itu pengalaman saya tapi saya tidak mengerti istilahnya pengalaman apa yang akan diceritakan oleh Mbak Ika dari channel ini dan ya kalau bisa jangan sampai seperti itu guys kalau di Arab Saudi biasanya seperti ini kejadiannya ketika kita istilahnya menga ketika kita melakukan kontrak dengan orang-orang Arab maka di situ kadang ada perlakuan-perlakuan yang tidak diinginkan oleh kita Nah itu kalau orang Arab Tapi tidak semua orang Arab seperti itu Hanya beberapa saja Sehingga dia kabur daripada majikannya Memutus kontraknya sendiri Lalu setelah itu Dia keluar tanpa membawa identitas karena kenapa semua paspor identitas itu semuanya disita oleh majikannya. Maka daripada itu ketika dia keluar dia tidak akan membawa apa-apa. Nah itu juga resiko kita ketika kita ada paspor ya kan. Nah nanti kita buat paspor lagi ya di kedutaan Indonesia di sana. Maka kedetek juga paspor yang lama. Nah disitu juga bisa menjadi masalah. Kalau tidak ada orang istilahnya yang menangani yang membantu maka bisa jadi dia akan dipenjara lagi seperti itu jadi agak-agak gimana gitu sangat-sangat miris kalau kita melihat istilahnya orang-orang yang ke luar negeri tapi mendapatkan perlakuan yang tidak baik daripada majikan kalau kita kontrak ya itu pengalaman saya ketika di Arab Saudi tapi ketika kita keluar daripada majikan itu sendiri maka kita menjadi ilegal Seperti itu guys Dan ya langsung saja Saya ingin tahu istilahnya Pengalaman apa yang akan di share oleh Mbak Ika Wulan dari channel So langsung saja guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe nya Channel Mbak Ika ini Linknya ada di deskripsi Jom kita tengok videonya Let's go Oke okay. Kita bersama peserta Medan Yang insya Allah besok kita akan terbang ke Kuala Namu Sekarang kita mau tanya-tanya nih Apa sih rasanya menjadi kosongan di Malaysia ini? Kakak namanya siapa kak? Juli. Juli. Iya Berapa lama kosongan? Lebih kurang 3 tahun Terus Oh lama itu, banget punya paspor atau nggak punya izin kerja? Nggak punya paspor dan izin kerja pastinya Terus apa rasanya? Rasanya masih Allah menyedihkan Menjadikannya apa? Menjadikannya hidup di negara orang tanpa izin gimana sih mbak rasanya? Hmm. <laughs> pasti menyedihkan kan, mau kemana-mana juga nggak bebas, pasti takut oh, kan okay. Pernah ketangkep nggak? Nah insya Allah setakat ini aman Selama 3 tahun itu? Iya insya Allah Ya udah, tapi kan <laughs> sekarang besok kita sudah tidak menjadi kosongan lagi dan pulang ya Oke selanjutnya namanya siapa nih Dila Dila Dila berapa lama pasangan Dila enam tahun Alhamdulillah oh sudah lama <laughs> banget Terus kosongan itu nggak punya izin tinggal atau gak punya paspor Gak punya paspor <tuk> gak punya izin tinggal <tuk> paket komplit ya Iya sekali hidup Terus kerja apa di sini dulu kerja restoran cuman sudah, sudah nikah, tak kerja lagi Terus apa oh. rasanya pasangan menakutkan <tuk> Oh, menakutkan betul sih menakutkannya gimana <laughs> ya enggak bebas kemana-mana karena kalau mau keluarkan takut-takut tengok-tengok polis atau immigration gitu deg-degan gitu. deg enggak bebas lah gitu betul-betul enggak pernah jumpa polis pernah enggak pernah Alhamdulillah, Alhamdulillah aman, Alhamdulillah. aman. Nah. Allah masih menyayangiku yang masih melindungi amin nah. <laughs> Oke selanjutnya siapa nih namanya Yuni Lestari Terus berapa lama kosongan di Malaysia? 6 tahun 6 tahun juga? 6 tahun lama, lama nih dengan Dila <laughs> Pasangannya sebabnya apa? Magic kan tak urus Sempermudian hmm. sebenarnya oh, urus kan hmm. Tapi masa itu Waktu udah Kepet Terus selama 6 tahun itu sama sekali gak punya izin, berarti ya? Kosongan asli Terus apa rasanya menjadi kosongan? Tepat, saya Biasa di rumah, rumah Hmm, kerjanya apa? Ada. Rumah tangga oh rumah tangga. Hmm. Jadi, emang enggak okay. kemana-mana ya? Enggak okay, pernah keluar aman. rumah. Jadi, enggak pernah ketemu polisi ataupun imigrasi ya? Enggak bosan enam tahun enggak pernah keluar rumah, keluar sih, tapi sama majikan. Tapi enggak pernah hmm. ketangkap, hmm. tapi gitu, ya. <laughs> Oke selanjutnya namanya ibu siapa? Delviana. Nah terus berapa lama pasangan? Sudah 10 tahun. Sepuluh tahun? Masya Allah, lama banget. Kerja apa? Uh, dulu kerja cuci rumah. Lepas itu setelah ada anak berhentilah tak kerja lagi. Uh -huh. okay. Terus rasanya apa jadi pekerja tanpa izin di sini? Ya macam maling lah. <laughs> Maling masuk negara orang terus nah, nah, ke Indonesia merasa takut lah hmm. terus nah, ini pasti ini, takut mubadilada. pasti ada ah, sih <laughs> takut nggak nah, takut lah pernah ketemu polisi <tuh> atau imigrasi nggak nggak pernah alhamdulillah hmm. terus sekarang mau pulang apa rasanya bahagia sekali ah, udah nggak ah, jadi kosongan masalah. lagi nggak oke okay, nah. kota Medan oras Oke okay, guys, udah selesai so videonya, saya so itulah tadi pendapat ataupun ya rasa yang dirasakan oleh pekerja yang ilegal, yang istilahnya kosongan, yang berada di negara orang Karena di situ pasti merasakan, teman-teman saya juga yang seperti itu pasti takut, pasti Dan juga kadang ada polis, polis tuh tak, tak ada buat apa-apa kan Nah, polis tuh cuma diam aja, tapi dia tuh kayak ketakutan banget guys Pernah saya uh, sempat jaga toko di situ ada polisi, dia ngumpet ke belakang. Bener, padahal polisi itu cuma beli rokok ataupun beli minuman di toko itu gitu kan. Kebetulan saya yang jaga tokonya. Dan kayak wow segitunya gitu. Sedangkan kalau saya kan resmi gitu kan. Dan kalau kita lihat mereka tuh macam tak bebas betul. Sedih, ya betul. Takut, ya betul. Semua adalah rasa tu. Ha, jadi, mereka bekerja tu macam tak aman. Macam tu, guys. Ya Nak pergi ke Mekah, itu pun... Ah. Susah sangat Nak pergi ke Mekah tu ada checkpoint kena cek cek cek cek cek ah dekat kalau kita apa nama tu uh, pintar kalau kita tahu waktu maka dia akan pergi yang mana tak ada checkpoint macam tu nah kita harus tahu time-time itu juga tapi karena memang uh, dekat Mekah dekat Arab itu memang agak-agak sedikit ketatlah kalau istilahnya checkpoint maka di situ kita pun yang punya apa nama tu yang punya IC yang punya e itu aja kadang kita masih ketar ketir ketika jumpa polisi gitu kan takut aja gitu apalagi yang nggak ada apa namanya ya nggak ada IC ataupun kaedah gama ataupun paspor so, itu sangat sangat wuh, jadi kayak panas dingin bener nah coba kita lihat komentar komentar netizennya di sini assalamualaikum mbak Ika yang waktu itu mbak Ika menjawab oke okay, saya harus bikin SPLP itu berapa bulan jadinya mbak karena majikan saya mau saya nggak pulang atau cuti dan paspor akan diutuskan ke kedutaan Johor ke hamba oke okay, jadi mbak Ika ini juga menyediakan istilahnya jasa kalau kita mau pulang ya yang ilegal ataupun yang kosongan jadi bisa lewat mbak Ika ini teman-teman keren sih mbak Ika keren banget saya juga istilahnya dulu uh, sempat seperti mbak Ika ini ketika di Arabnya membantu istilahnya abang saya yang ada di sana itu ya mengurus kepada orang-orang yang kosongan yang ilegal Mau buat paspor kita bantu ke kedutaan seperti itu teman-teman Nah itu juga pernah saya juga uh, membuat jasa seperti itu Nah, di sini juga ada komentar Kalam Kabut nih kan. Semoga warga Indonesia yang mau datang ke Malaysia selepas ini mahukan secara sah, tak perlu menyedihkan menakutkan seperti maling dan sebagainya. Seperti mana kita mengunjungi rumah orang, berilah salam, hulurkan tangan, pasti nanti kita boleh dapat berbual lebih mesra. Malah dihidang air dan kue kan lebih aman ah, dan berbahagia hidup kita betul. Nah di sini ada juga guys jangan memalukan bangsa sendiri masuklah dengan adab sebagai warga asing. Jangan pikir mudah sama saja kita masuk ke rumah orang tanpa izin si pemiliknya. Nah ini juga istilahnya pelajaran bagi kita yang mau pergi ke luar negeri Ya tidak hanya ke Malaysia, mau ke Arab Saudi, mau ke Brunei, Singapura Hong Kong, Taiwan, Korea Ya jangan sampai istilahnya ilegal ataupun kosongan Karena kenapa nanti resikonya itu sangat-sangat besar sekali ya Kalau mending kalau istilahnya kita langsung dipulangkan kalau kita masih di penjara kan nggak enak. Ada teman saya juga istilahnya tiga bulan, 4 bulan, enam bulan juga ada, satu tahunnya juga ada. Itu di penjara guys. Dan penjaranya itu nggak enak, benar gak enak. Nggak ada penjara tuh enak ya kan? Kalau enak penjara betah mereka di sana ya kan. Nah buat teman-teman semua usahakan kalau kita nak pergi ke negara orang untuk bekerja carilah visa cari lah istilahnya IC ataupun Iqama dan lain sebagainya. Kalau di Arab Saudi itu visa, mungkin kalau di Malaysia itu apa saya juga kurang paham ya. Nah, di teman-teman akan aman ya. Keluarkan uang sedikit tapi itu berkah teman-teman sekalian. Keluarkan uang sedikit untuk membeli istilahnya izin itu sendiri. Ketika kita sudah mendapatkan izin, maka kita akan selesa. Kita akan senang dan seronok di sana, akan bahagia di sana karena macam tenang, macam saya dulu setelah itu kerja ah kalau sudah bekerja itu enak bener aman kita Enggak kayak apa namanya kalau kosongan ataupun ilegal itu kan kayak eh takut lah macam tuh Kan? Nah, ketemu polisi juga ah ketar-ketir kita gitu guys So buat teman-teman semua Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Terima kasih sudah tengok video ini Dan saya pepikin untuk diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh